eh? Hey. apa? kamu kerja di tempat kerja ini? ya. tapi nanti ini semua pak kerjasama siapa? ya. ini kayu-kayunya uh, yang semua yang ke tinggi ini apa? tapi ini susah nih pak yang ya. tinggi ini. ya aku nggak mau tahu kamu kerja di mana pastikan semua ini, ini, pokoknya di pinggir semua ini jangan kelihatan kalau saya datang lagi, amputi, si. iya pak. Halo. Oh ya, ya udah dikerjakan <tuk> Loh kok bisa jadi kayak gini nih Nanda aku uh... bilang tadi, Pak nggak bisa dipotong dari bawah, kurang bilang dari atas, motongnya. ya tapi pakai akal juga ini bahaya nih, aku kamu nggak jedera? iya sih Aduh Terus ya? bang bang, apa apa masih bagus nih. Ini kelapa dari mana ini? Apa apa ini? Apa bawah aja. Batangnya enggak ada, kok. Eh? Nanti pecah sana aja. Oh, iya udah, udah. Iya masukin, Jok, masukin, Jok. Jangan nampak orang Enggak enak nih. Kamu dulu mana? Duduk sini. Oke, selong, Bang. Hmm. Ada, kenapa yang diangkat. Sini, Duh. Oh, udah, udah, taruh situ, taruh situ lagi. Nah, ini.